Sama kali bertemu Ku selalu ingat dirimu Meskianya ada Menang kesel teman yang Angganku mau Hanya dirimu, kasih usah mengubahnya. Masih kau tabur kuat, ku kan melayani. Aku memuaskanmu terbatuk jalani semua doa ita pasti kau telah berdua dan melangunlah